Hai hai hai Gak heran ya jika ular menjadi salah satu hewan yang paling mematikan di dunia Bahkan berdasarkan data organisasi kesehatan dunia WHO sekitar 81.000 hingga 138.000 orang meninggal setiap tahunnya karena gigitan ular Ular berbisa memang memiliki racun yang dapat disuntikan melalui taring untuk melumpuhkan mangsanya Dan untuk jumlahnya sendiri Diperkirakan ada lebih dari 600 spesies ular berbisa yang tersebar di seluruh dunia. Dari angka tersebut, ada sekitar 200 spesies yang berpotensi membahayakan manusia. Nah sob, bagi sebagian kalangan masyarakat, ular adalah binatang yang menakutkan, sehingga seringkali harus dimusnahkan ketika menemukannya. Sebagian jenis ular memang perlu diwaspadai ya karena berbisa, namun tidak sedikit juga yang sebenarnya berpotensi sebagai pembasmi hama. Misalnya saja seperti ular sawah yang memangsa hama tikus. Di kawasan perkotaan yang padat oleh pemukiman penduduk, ular seringkali muncul di rumah-rumah penduduk. Hal tersebut terjadi karena habitat ular semakin berkurang, sehingga mereka merambah ke area pemukiman manusia. Ya, seperti sebuah kejadian berikut ini yang menampilkan seekor ular kobra sedang minum di halaman rumah seorang warga. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kejadian King Cobra yang berukuran raksasa, minum di halaman rumah warga ini sangat langka Karena ular berbisa itu jarang sekali menampakkan dirinya di depan orang Jika kejadian itu terjadi di halaman rumah kalian, tentu itu akan membuat kalian panik bukan? Ya, karena King Cobra adalah ular yang sangat berbahaya Momen king cobra minum dalam kubangan air di halaman rumah tersebut diunggah oleh akun TikTok @bias_borneo07 beberapa waktu lalu. Terlihat jelas dalam video tersebut ada seekor king cobra berwarna coklat kemasan yang sedang menelan air dengan santai di halaman rumah warga. Pada video tersebut terlihat banyak sekali air yang menggenang di halaman rumah warga sehingga ular itu minum dengan sepuasnya. Nah sob, King Cobra biasanya minum air secara teratur seperti hewan lainnya. Mereka dapat minum air setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu, tergantung pada kondisi lingkungan tempat mereka tinggal dan ketersediaan air. Namun, karena ular King Cobra adalah hewan yang sangat berbahaya, tidak disarankan untuk mengamati mereka saat mereka sedang minum atau memperoleh air ya. Karena racun dari King Cobra ini sendiri, Memang terbukti sangat mematikan Dan hanya gigitan king cobra lah yang paling mematikan di dunia Selain memiliki gigitan paling mematikan Ternyata ular king cobra juga memiliki sifat kanibal Yang menjadikan mereka bisa memakan ular kobra atau jenis lainnya Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar